berita astronomi lainnya Cina pada hari Senin meluncurkan roket pembawa seri 1 Y5 dari pusat peluncuran satelit Yiguan di barat laut Cina roket komersial meluncurkan pada pukul satu siang waktu Beijing dari lokasi peluncuran mengirimkan lima satelit ke orbit yang direncanakan Seri 1 adalah kendaraan peluncuran propelan barat kecil yang dikembangkan oleh galastik energi untuk membawa muatan hingga 350 kg ke orbit rendah bumi. Menurut sumber resmi, satelit berhasil ditempatkan di orbit yang direncanakan dan akan digunakan untuk penginderaan jarak jauh komersial, observasi meteorologi, dan layanan internet. Kelima satelit itu termasuk satelit Tianqi-13 milik konstelasi Tianqi dua satelit milik konstelasi meteorologi Tianmu-1, dan dua satelit lainnya masing-masing untuk observasi bumi dan mempopulerkan ilmu antariksa. Peluncuran tersebut merupakan misi penerbangan kelima dari seri roket Ceres-1. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket komersial China Ceres-1Y-5 meluncurkan lima satelit,